Iya, nah, sekarang sudah lihat, ya. Sudah jelas, ya. Kita akan mulai body stretching yang kedua, series kedua. Kita akan mulai. Silakan, semuanya ambil posisi yang paling nyaman. Ambil posisi yang paling nyaman di sini, saya cross leg, ya. Kalau misalnya ada ada yang ingin satu kaki di atas atau misalnya gantian seperti ini juga boleh, ya. Jangan yang penting adalah nyaman. Dan duduk di atas tulang duduk. Jangan di atas tulang ekor nanti seperti ini. Jadinya ya. Yang penting adalah tulang punggung tegak boleh geser pinggulnya ke belakang. Nah, ini dia. Lebih nyaman. Kita akan mulai tenangkan pikiran dulu dengan teknik nafas yang sudah Anda pelajari. Jadi boleh uh, atur nafasnya. Body scan. Rasakan nafas masuk ke dalam tubuh. Kita akan mulai. ya Saya rilekskan bahunya di sini. Boleh pejamkan matanya dulu kalau mau ya. Boleh tundukkan kepala dan tarik nafas. Ya, perlahan atur nafas Anda. Silakan atur nafas Anda sendiri. Berapa hitungan silahkan diatur. Dan kalau sudah buang nafasnya. Di sini kita belajar untuk mengenali tubuh kita. Kita mengenali semua emosi-emosi negatif yang ada di tubuh kita, buang se seiring nafas kita juga. Ya, rasakan ketika Anda menarik nafas. Bayangkan Anda menarik energi kesembuhan. Menarik energi kesembuhan, dan ketika Anda mengeluarkan nafas, Anda mengeluarkan energi negatif, kemarahan, emosi, semuanya ikut keluar. Coba scan tubuh Anda. Coba dirasakan bagian mana yang masih belum tenang, kita tenangkan terlebih dahulu. Kita tenangkan terlebih dahulu. Coba Anda scan dari kepala. Apakah masih ada kerutan di antara kedua alis? Kalau masih ada, tenangkan dulu. Kalau misalnya di bahu, masih tegang, tenangkan terlebih dahulu. Ini adalah momen Anda untuk kembali melihat diri Anda sendiri. Kembali melihat ke dalam rasakan nafas yang masuk oksigen yang masuk menyentuh sel-sel saraf -sel kita dia menyembuhkan memulihkan sebentar lagi di sini pikiran kita tidak memikirkan kemana-mana kita hanya memikirkan, kita melihat ke dalam diri. Jangan lupa tersenyum. Kalau sudah, perlahan kembalikan pikiran ke diri Anda, perlahan buka mata, Ya, kita akan memulai. Jadi yang awal ini kita akan mulai dari gerakan berbaring di lantai, tiduran di lantai, silahkan. Ya. Jadi uh, semuanya rilekskan, luruskan kakinya dan baringkan di lantai sebentar. Ya. Jadi semuanya, ayo, berbaring dulu di lantai. Telapak tangan menghadap ke atas. Ya, menghadap ke atas. Sebentar lagi nanti saya akan aba-aba abakan untuk angkat kedua tangan dan stretch di belakang. Ya, luruskan. Jadi bayangkan seperti Anda baru bangun tidur nantinya. Tapi sekarang baring dulu semuanya. Semuanya berbaring dulu di lantai. Ya. Bagus semuanya konsentrasi dulu ya jangan melihat ke layar dengarkan suara saya saja aba-aba saya saja ya tenangkan dulu semuanya ya kemudian kalau sudah ya angkat kedua tangan ke atas dan jatuhkan di belakang iya bagus sekali bayangkan anda seperti baru stretch stretching di tubuh ya Anda boleh jari-jari tangan di interlace atau dikaitkan boleh juga jadi seperti ini jadi angkat stretchkan tubuh Anda kalau sudah lepaskan tangannya kembali lagi angkat perlahan-lahan ke atas dan jatuhkan di samping tubuh lagi kita akan melakukannya dua kali lagi. Lakukan perlahan, ya. Sekarang, tarik nafas, angkat lagi kedua tangannya perlahan ke atas. Nah, dan kalau bisa, jatuhkan. Kalau mau disatukan, ya. Rasakan tubuh Anda semakin stretch, buang nafas perlahan, lepaskan, angkat tangannya kembali. Perlahan, angkat tangan dan jatuhkan di samping tubuhnya. Yes, siap untuk satu kali lagi ya. Tarik nafas lagi, angkat ke atas, kedua tangan, angkat, dan disini interlace your fingers ya. Bagus ya, dan buang nafas perlahan angkat tangannya sambil buang nafas kempeskan perutnya dan turun ya nah kali ini kita akan ke posisi bangun sekarang kedua kaki tekuk ke arah dada dan peluk peluk lututnya iya bagus sekali kemudian roll ke kiri ke kanan ya roll ke kiri ke kanan dan jatuhkan ke samping kanan. Taruh telapak tangan di bawah kepala, jadikan bantalan. Bagus sekali. Tangan kiri, taruh di depan dada, menekan lantai di depan dada. Ya, menekan lantai ya. Kalau sudah, tangan kiri tekan lantai, angkat tubuh ke posisi duduk perlahan ya bagus sekali jadi itu adalah posisi yang sangat dianjurkan kalau kita bangun ya nah kalau sudah semuanya get ready kita akan ke posisi spin pose atau seperti patung spin jadi caranya berbaring dan tangannya taruh di samping jadi bagaikan patung spin nah, ya That's good. Bagaikan patung spring di sini yang di mesir? Di sini uh, bagian uh, di bawah perut, ya. Ini pastinya akan bersentuhan dengan lantai. Relakskan dan di sini buka dadanya. Kemudian perlahan. Ingat pandangan di depan aja. Kalau kamera Anda di depan, oke, okay, it's good ya. Tapi kalau kamera di samping, jangan lihat ke samping. Pandangan ke depan, diagonal di lantai di sini perlahan coba anda bernafas. rasakan nafas itu masuk dari hidung ke kepala mengalir ke tulang punggung mengalir sampai ke ujung kaki di tumit bayangkan dan setelah itu buang nafas bayangkan dari ujung tumit kaki dikeluarkan nafasnya keluar dari Nah, bagus. Just relax your leg, ya. Relakskan kakinya saja. Kemudian, untuk tangannya juga menekan ke lantai. Bayangkan Anda seperti patung Sphinx di Mesir yang kokoh itu, ya. Ya, di sini fokus pada nafas. Bayangkan nafas ke area perut juga. Jangan tertahan semuanya di dada. Ya, nafas panjang. Ya, yeah, that's good. Sampai tenang. Tenangkan pikiran. Ingat kaki relax saja. Just relax your legs, ya. Yeah? That's good. Ya. Yeah. Okay. Kalau sudah, sekarang kita ke tabletop position. Kita naik dan tubuh ke posisi seperti meja. Makanya dibilang tabletop position. ya. Jadi pastikan kalau dari samping seperti ini, kaki sejajar hips, tangan sejajar bahu. Tulang punggung lurus. Nah, ini dia ya. Jadi lihat saya dulu, sebelum kita mulai. Jadi yang akan dilakukan adalah tarik nafas, angkat misalnya kaki kanan, buang nafas, tekuk kaki kanan, dan tundukkan kepala. Ya, Jadi luruskan, tarik nafas, buang nafas, tekuk. Kalau dari samping, dia seperti ini. Tarik nafas, buang nafas, perutnya masuk, dan kita lakukan tujuh kali setelah itu, kita ganti ke kaki sebelahnya, ya. Semuanya siap, ya? Oke, semuanya. Get ready, di sini kesadarannya. Ingat, kalau kamera di samping, jangan lihat ke samping. Di sini leher panjangkan. kan? Relakskan leher yang bagian belakang. Lihat ke bawah. Get ready, and tarik nafas. Di sini, saya akan mulai dengan kaki kanan dulu. Kalau Anda mau mulai dengan kaki kiri, silakan. Bayangkan kaki kanan seperti ditendang ke belakang panjangkan, lihat ke bawah, buang nafas, tekuk, lutut ke arah depan, tundukkan kepala, dekatkan lutut ke arah dada, perutnya masuk. Bagus, lakukan lagi, tarik nafas, tendang lagi ke belakang, semakin panjang, rasakan perut Anda juga aktif, buang nafas, kembali lagi bawah ke depan. Lakukan lagi. Yang ketiga sekarang, tarik nafas. Jangan lupa nafasnya. Buang nafas, tekuk lagi. Tarik nafas lagi. Yang keempat. Buang nafas. Tiga kali lagi, tarik nafas. Buang nafas, dua kali lagi tarik nafas, buang nafas, satu kali lagi tarik, dan buang nafas, oke turunkan kaki, kita ganti ya, wow luar biasa ya. Kalau misalnya terasa capek, tangannya boleh duduk, boleh digerakkan dulu. Tangannya seperti ini, silahkan ya. Silahkan sebelum kita beralih ke sisi yang sebaliknya, ya. Semuanya ya, silahkan digerakkan dulu. Tangan, bagi tangan kanan, mungkin yang terasa lebih lelah tadi ya. Oke, okay. sambil kita nafas tadi, buang nafas mulai mulut. Ah merasakan kelegaan, kita membuang seluruh energi yang tidak diperlukan dalam tubuh. Ganti lagi ya, siap semuanya. Kalau semuanya sudah siap, kita kembali lagi kali ini ke kaki yang sebaliknya. Kalau di sini, kaki kiri ya. Kita akan mulai. Tarik nafas, tendang ke belakang. Buang nafas, tekuk. tarik nafas lagi ya bagus lihat ke bawah saja panjangkan leher buang nafas tarik nafas perlahan coba rasakan ketika kaki anda mengayun ke belakang buang nafas ketika dibawa ke depan perut masuk yang keempat tarik nafas Buang nafas tiga kali lagi, tarik. Buang dua kali lagi, tarik nafas. Buang nafas satu kali lagi, tarik nafas, dan buang. Oke, okay, turunkan lagi. Nah, kita akan langsung aja, ya. Oke, okay, mau istirahat dulu, silahkan. Tangannya. Kita masih ada satu gerakan lagi di tabletop position, ya. Di sini ketika anda mengayunkan tangan, coba rasakan bahwa kesadaran anda ke gerakan tangannya. Boleh, silahkan. Jadi di sini intinya adalah kita membawa kesadaran ke tubuh kita, kita kembali, kita menerima kondisi tubuh kita dan kita melakukan yang terbaik dengan nafas, oksigen yang masuk akan memulihkan sel-sel tubuh yang rusak, sel-sel saraf juga akan dipulihkan. Ya. oke kalau sudah kembali ke table top lagi ya kali ini. Gampang saja kita cukup tarik nafas lurus, buang nafas, bawa kaki ke samping. Jadi kalau misalnya saya peragakan ya, misalnya kaki, tarik nafas, buang nafas, bawa ke samping. Jadi terasa seperti tubuh Anda seperti huruf C. Jadi kaki Anda bawa ke samping. gitu Jadi akan terasa di bagian pinggang ini memanjang. Nah itu tujuannya ya. Siap semua ya kita akan mulai, oke okay, bebas mau kiri mau kanan dulu silahkan ya tarik nafas kalau saya mulai kanan lagi tendang, nah di sini boleh poin kakinya ya poin artinya oops. nah lihat ujung kakinya poinnya buang nafas bawa ke samping taruh di lantai ya apa nah aja kira-kira seperti ini lihat kaki saya ya yang seperti ini, nah tubuhnya tetap di depan, nah di sini Bayangkan tubuh Anda seperti huruf C, C ya. Dia, uh -uh, sisi tubuh Anda, kalau misalnya Anda taruh kaki kanan Anda di sisi kiri, pinggang kiri Anda akan terasa stretch, ya. Oke, kita lihat ke bawah dulu. Konsentrasi pada nafas dulu. Bawa nafas Anda. Bayangkan nafas ke arah pinggang. Hmm, bagus buang nafas, stay there, boleh pejamkan mata sebentar, bayangkan ingat di sini kita menggunakan media nafas. Good job. Oke, okay. kalau dirasa sudah cukup, kembalikan lagi kakinya. Kita ke kaki yang sebaliknya. Siap Siapkan semua, lakukan dengan penuh kesadaran. Tarik nafas, tendang kaki kiri, dan taruh di samping. Jatuhkan di samping sekarang. Jadi rasakan di pinggang kiri, ya pasti dia akan stretch. Untuk kita yang sering, kebanyakan duduk. Di depan komputer, silahkan lakukan ini ya. Oke, di sini boleh pejamkan mata dan fokuskan pada nafas. Tarikan nafas ke arah sisi tubuh supaya sisi tubuh memanjang. Good job, semuanya! Oke, okay. kalau terasa sudah cukup, kita taruh kembali kakinya. Dan sekarang kita duduk di pantai. Ya, yeah. okay. kita cross like dulu sebentar. Kalau misalnya, nah sekarang kalau tangannya terasa, uh, tadi kita melakukan seperti boleh juga. Kalau misalnya mau lakukan seperti ini, juga boleh. Wiggle your wrist, ya. Ini disebut wigling, ya. Silahkan. Kalau misalnya uh, terasa tadi, aduh di bagian ininya silahkan nih, ya silakan lakukan seperti ini. Ya, yes. di sini juga boleh luruskan dan lakukan seperti ini juga boleh, ya. Nah, kalau mau balik boleh juga, tapi ingat jangan keras-keras. Ini tangan Anda sendiri, Anda yang tahu limit tubuh Anda. Dan nah, ini. Ya. Dan kita angkat sedikit dulu untuk bahunya. Buang napas. Ah, belakang. Bawa lagi perlahan. Rasakan belikat di belakang menyatu. Dan ah. Yep, that's good. Sekarang kita ke badakonasana atau Diamond Lake silahkan tempelkan telapak kaki, nah, jadi akan berbentuk seperti ketupat di sini. Nah, silahkan boleh taruh tangan anda di kaki anda, ya. Ingat ini jangan ditekan, jangan dipaksakan. Biarkan saja dia mengalir natural. Boleh digerakkan seperti ini. Silahkan, bagaikan butterfly wing, ya, sayap kupu-kupu juga boleh. Nah, di sini konsentrasi aja di sini boleh memejamkan mata sebentar sambil dirasakan oke okay. jangan lupa nafasnya juga boleh buang nafas di sini kita fokus ke bagian pangkal paha di area kaki kita nah untuk tulang punggung ingat jangan jangan bungkuk ya tapi kalau bisa bayangkan seperti di, mau ditarik ke depan ya kalau misalnya bungkuk uh, fokusnya seperti ini tapi kita coba ke depan nah gitu ya jadi bayangkan ke depan oke silahkan. masih di posisi ini diamond leg ya diamond shape Kaki. nah sekarang kita beralih ke gerakan selanjutnya luruskan satu kaki misalnya kaki kiri ya kaki kanan taruh di samping seperti ini ya nah semuanya sudah ingat boleh geser pinggulnya ke belakang supaya lebih tegak. nah Oke. tarik nafas angkat kedua tangan ke atas dorong Tubuh ke depan, perut masuk, dan taruh tangan di bagian tulang kering. Nah, pandangan lihat ke ujung jari kaki saja. Di sini fokuskan pada nafas. Di sini coba. Mungkin selama ini kita kurang memperhatikan kaki kita. Di sini kita belajar menyadari, oh, inilah kaki saya. Fokuskan di sini, ingat leher belakang rileks jadi pandangannya lihat saja ke arah. Boleh lihat ke arah ujung jari kaki, boleh lihat lebih ke bawah lagi, yang penting Anda rileks Nafasnya jangan lupa. Oke, okay. sekarang kaki yang tadi di bawah ya, kalau kaki kiri lurus, kaki kanan ditekuk. Sekarang kaki kanan tekuk seperti ini, ya. Berikan jarak di antara kaki kiri dan kanan, ya. Kemudian kalau bisa kaki kanan yang ditekuk, bawa kaki kanan ke sini. Boleh pegang kaki. Kita akan twisting sebentar. Tarik nafas, angkat tangan kiri buang nafas bawah ke belakang. Nah, kita twisting dulu sebentar. Pandangan searah dada, ya. Pandangan searah dada. Di sini rasakan bagian perut itu seperti di twist, diperas, ya. Ini bagus sekali. Ini untuk mengstimulasi organ pencernaan. Nafasnya jangan lupa kembalikan kesadaran ke tubuh, kakinya, tangannya, dadanya juga. Oke, okay. kalau sudah kembalikan lagi ke depan kita ganti kaki kaki kalau misalnya tadi kaki kiri lurus sekarang kaki kanan lurus kaki kiri yang ditekuk ya geser lagi pinggulnya ke belakang supaya lebih pegang. Silahkan ya, semuanya saya akan lurus ya seperti ini tarik nafas angkat rasakan kesadaran buka dadanya ketika tarik nafas buang nafas dorong lebih ke depan dan tarik tangan di tulang kering boleh ya pandangan lihat ke ujung jari kaki juga boleh relakskan leher dan fokuskan yang penting nafas Anda nyaman oh ya tips supaya nafas yang ditarik misal di dalam bibir harus diangkat tersenyum Ya, jadi supaya nafasnya bisa lebih Iya, Makanya, kalau kita melakukan body stretching, kita harus bahagia. Jangan lupa tersenyum, itu tipsnya. Ya, good job everybody! Amazing! Anda boleh juga memberikan afirmasi positif ke diri Anda sendiri. Coba Anda bayangkan ketika tarik nafas, nah, aliran nafas ke ruas-ruas tulang punggung. Oke, hey, sudah. Kalau sudah, kembalikan lagi. Kali ini kaki kiri tekuk seperti ini. Berikan jarak. Dan siap ya. Kita akan twisting. Tarik nafas, angkat tangan kanan. Dan buang nafas, taruh di belakang tangan kanannya. Dan putar sedikit bagian perutnya. Pandangannya searah dengan dada, rilekskan bahu, dan nafas. Kembali lagi, nafas itu sangat penting sekali. Kita fokuskan, oksigen masuk sebanyak mungkin ke tubuh. Oke, kembali lagi yuk ke depan kita cross leg lagi ya. Oh uh. ya. Dan next ya, next kita akan melakukan. Jadi kita akan fokus ke area leher ya. Jadi yang kita lakukan adalah seperti ini dulu. Kemudian, nah. ya siap ya semua ya. Kita akan lakukan uh, gini. Tunduk, jadi tarik nafas, buang nafas, tundukkan kepala, buang nafas, perut masuk. Setelah itu kembali lagi menghadap ke depan. Oke, okay, get ready ya. Tarik nafas. Buang nafas. Kembali lagi ke depan. ya Kita lakukan lagi dua kali lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Kembali lagi ke depan. Lakukan satu kali lagi. Tarik nafas. dan buang. Nafas. Boleh pejamkan mata, di otomatis akan lebih masuk. Oke, kembalikan lagi ke depan. Ya, that's good. Kali ini kita nanti akan melihat ke atas. Ketika kita tarik nafas, kita lihat ke atas, buang nafas kembali ke depan. Ya, ya, kita lakukan tiga kali. Tarik nafas. Panjangkan leher, buang nafas, bawah ke depan. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Satu kali lagi, tarik nafas. dan buang. Good job, ya. Yeah. Nah di sini sekarang yang kita lakukan adalah kita tarik nafas, buang nafas lihat bawah, kemudian bawa ke samping. Jadi seperti ini, ya? Yeah. Kira-kira seperti. Ini. Jadi putar kembali ke samping. Tidak memutar satu putaran ya, nanti pusing. Tapi kita setengah lingkaran. Bayangkan setengah lingkaran. Siap ya semua ya. Tarik nafas dulu. Buang nafas, tundukkan kepala. Kemudian perlahan kepala Anda boleh taruh. Sandarkan ke arah bahu kanan. Dia Rasakan stretching di leher kiri. Kemudian perlahan putar lagi. Lihat ke bawah dulu. Baru sandarkan kepala di bahu kiri, kita putar lagi sekarang ke bawah dan ke kanan, satu kali lagi putar lagi ke bawah dan ke... Kiri. Oke, kembalikan lagi ke depan buang nafas luar biasa ya yuk nah sekarang yang akan kita lakukan kita akan lakukan side stretching lagi jadi gunakan tangan tarik nafas angkat tangan kanan boleh kiri boleh buang nafas taruh di samping boleh saya tekan telinga ya memegang telinga tapi tidak ditekan mah kemudian jatuhkan telinga ke samping Rasakan stretching di leher untuk tangan kiri. Boleh panjangkan ke samping dan taruh di atas lantai kira-kira 5 cm. Nah, jadi akan terasa stretch-nya. Desandarkan telinga ke arah bahu, ya. Kemudian relax. Kita lakukan ke sisi sebaliknya. Tarik nafas, angkat tangan kiri. Kali, buang nafas, jatuhkan, kemudian sandarkan, dekatkan bahu, kemudian tangan kanan juga sama. Lihat, angkat di atas lantai 5 cm. Oke, kita stretch awan naik. Oke, okay. buang nafas ya. Yeah. relakskan dulu, kembalikan dulu. Atur nafasnya dulu. Oke, okay. kalau semuanya sudah, yang masih pusing silahkan stay di sini, gak apa-apa. Atur lagi nafas. Kalau yang misalnya sudah, sekarang angkat kedua tangan, jadi kita interlace, stretch ke atas. Kemudian buang nafas, lepaskan, taruh di belakang, kaitkan, buka dadanya. Di sini rasakan dadanya terbuka. Tarik nafas, isi oksigen memenuhi paru-paru Anda. Oke, okay, good job. Lepaskan kaitan tangan. Kita lakukan side stretching, gerakan ini yang paling pasif seperti ini. Ya. Nah itu dia side stretching. Siap ya? Silakan Anda mau mulai dari kanan atau kiri bebas ya. Kita lakukan bersama-sama. Tarik nafas, angkat kedua tangan. Buat nafas sekarang silahkan taruh di samping mau kanan atau kiri sama saja. Kalau saya saya taruh tangan kanan di lantai, jadi kiri yang stretch. Jadi rasakan sisi bagian tubuh ini memanjang. Tapi ingat, kepala juga jangan terlalu gini. relakskan supaya lebih nyaman. Oke, okay. enggak apa-apa. Jangan dipaksakan ya. Yang misalnya ada frozen shoulder. Lakukan saja semampunya dulu. Oke. Okay. Good job. Kita ke sisi sebaliknya sekarang. Tarik nafas dulu panjangkan sisi kiri dan kanan ya ingat yang kalau misalnya tidak bisa narik it's okay apakah segini aja it's fine ya buang nafas ingat pinggul jangan terangkat tapi stay di lantai Oke, okay, bagus sekali. Sekarang lagi. Huh. Nah, kali ini kita akan melakukan gerakan dari tabletop. Kita akan melakukan posisi gunung. Jadi lihat saya dulu ya. Karena gerakan ini kita tidak akan menghadap kamera. Ya. Jadi mulai dari tabletop yang di awal. Tarik nafas. ya Di sini. Silahkan. Jadi kakinya, lihat kakinya uh, di... Hakiotus, kalau ini kan turunkan ya, tapi kalau ini lebih ke hakiotus seperti ini ya ini kita. Jadi lihat saya dulu ya teman-teman ya, tarik nafas, buang nafas, dorong, angkat lutut dan dorong pinggulnya ke belakang luruskan. Nah, kakinya boleh tekuk nggak? Boleh kalau dari samping seperti ini. Tarik nafas, buang nafas. Okay. Dekatkan perut ke paha. Boleh, kalau mau luruskan, boleh silahkan. Pilih yang mana kemudian setelah diluruskan. Oke, okay. nah perlahan, teman-teman bawa ke tangannya, perlahan bawa step by step ke belakang, dan seperti ini. Ini akan saya sebut sebagai forward bend. Ya, forward bend ini saya sebut. kemudian dari forward bend kembali lagi bawa ke depan ini namanya posisi gunung dan terengah oke jadi kira-kira seperti itu saya peragakan lagi sekali lagi supaya jelas ya tarik nafas dulu tabletop remember tuck your toes ya buang nafas angkat lutut nah dorong pinggulnya ke belakang rilekskan leher kemudian perlahan tangan Anda mundur ke belakang step-by-step step. kalau misalnya sudah bawa lagi tangan ke depan dardok, dan kemudian turunkan lagi itu ya lakukan sebisanya tidak dipaksakan ingat Gerakan ini mungkin agak menantang bagi sebagian orang, jadi jangan dipaksakan. Kalau misalnya anda tidak bisa naik, susah naik, nggak apa-apa, mundurkan seperti ini aja, ya yeah. it will be fine. Dan seperti ini, enggak masalah. Tergantung tiap-tiap orang. Iya yeah, benar, down dog. Iya, yeah, that's good. Ya, yeah. oke okay, semuanya siap ya? Mulai. tabletop top, down dog, dan Uh, untuk Bu Nia, kalau ada kelainan tulang gini Bu, kalau Ibu lakukan dan nyaman boleh, tapi kalau tidak nyaman jangan dilakukan, ya. Siap ya? Tarik nafas, buang nafas perlahan lihat ke bawah yang bisa sekarang angkat, nah luruskan tulang punggungnya. Relaxkan leher, lihat ke belakang di antara kedua lutut. Nah, untuk yang bisa, perlahan tangan bawa ke belakang, ke arah kaki. Lakukan perlahan. Kemudian forward bend lagi. Ya Pandangan ke arah lutut. Nafas dulu, atur nafas. Kalau sudah, baru tangan perlahan bawah ke depan lagi ke ujung matras, mendekati ujung matras, kembali lagi ke table top dan turunkan lutut ke bawah. Nah, ya, kita coba lakukan satu kali lagi, ya. Let's try once more. Siap semua ya? Tarik nafas. Ingat, semua jari kaki sudah siap di matras. Buang nafas. Angkat. Nah, angkat ke dandong. Atau gunung. Ada yang menyebut gunung. Mountain. Uh, mountain shape, ya, Stay here. Rasakan kaki Anda. Tangan Anda juga. Punggung lurus. Dan kalau sudah, mundurkan tangan. Ke arah kaki. Stay di sini dulu. Forward band. Dan bawah ke depan. Bawa kembali ke dalam dokus Dan turunkan dok ke bawah. Dan ke Uh, duduk dulu ya, uh, agar lagi nafas. Boleh silahkan untuk yang tangannya pegel, boleh silahkan lakukan gerakan seperti ini. Boleh untuk yang susah, jangan dipaksakan. Boleh juga seperti ini. Lakukan yang mana menurut Anda nyaman, ya silahkan. Ada yang mau melakukan wiggling spritz lagi, go ahead, ya Anda bebas itu tubuh anda, anda yang paling tahu mana yang paling nyaman. Itulah intinya, ya. Ya. Okay. Yeah. Kalau sudah, sekarang kita akan berdiri, ya, berdiri depan atas. Saya akan angkat lebih tinggi lagi kameranya, ya. Nah, ini. semuanya berdiri. Nah, tips ini disebut posisi tadasana. sana, ya. Nah, kalau misalnya mau berdirinya lebih, supaya perutnya lebih aktif, boleh, ya. Caranya, lihat saya, angkat satu kaki kemudian mundurkan setengah dari kaki sebelahnya mundurkan setengah aja di kaki sebelahnya kemudian turunkan kemudian angkat lagi kaki yang sebelahnya dan mundurkan sejajarkan jari kaki kiri dan kanan dan turun jadi akan terasa otot perut Anda aktif ya itu tipsnya pada sana di sini semuanya Ingat ketika tada sana. rilekskan bahunya juga. Relax. Ya. Just relax your body. Sudah siap ya. Kita akan melakukan posisi kursi. Jadi chair pose. Caranya kita tarik nafas. Bawa tangan ke depan. Buang nafas. Dorong pinggul ke belakang. Jadi kalau dari samping ini. Lihat ya. Tarik buang. Dorong pinggul ke belakang. Jangan lutut ke depan. No. kalau lutut melebihi jari kaki nanti tekanannya semua di lutut, lutut anda lama-lama bisa cedera. Ya, jadi dorong ke belakang pinggul itu tipsnya ya. Siap ya, semua? Oke, okay. get ready. Tarik nafas, tangan bawa ke depan, buang nafas, dorong pinggulnya ke belakang. Tidak perlu turun sedikit aja, it's okay. Di sini rasakan di perut, pastikan telapak kaki menapak ke lantai. Kalau lutut Anda terasa tekanan di depan, untuk mundurkan lagi, dorong pinggulnya lagi ke Bagaikan duduk di kursi, Sebentar lagi oke. Ya luar biasa ya, dan kita akan melakukan side stretching sambil berdiri, cuma karena tangan saya nanti nggak kelihatan. Posisi tangan saya adalah seperti ini, teman-teman semuanya ya. Jadi, kita akan bawa ke atas ya. Karena nggak kelihatan makanya saya perhatikan di sini. Jadi lihat gerakan berikutnya adalah kita bawa ke atas, kemudian kita bawa ke samping. Jadi seperti ini. ya Oke, ya siap ya semua. ya Oke, semuanya. Siapkan dulu. Nanti di atas akan seperti ini. Tarik nafas. Semuanya sudah siap. Nah, untuk telunjuknya tadi. Rasakan sisi tubuh Anda memanjang, kiri dan kanan. Ya, saya akan mundur lagi. Kemudian buang nafas. Bawa ke samping. Side stretching. Kembali lagi bawa ke atas, Tarik nafas buang nafas ke arah sebaliknya stretch bagian sisi tubuh anda kita lakukan satu kali lagi tarik nafas panjangkan ingat jangan dipegangkan bagian bahunya bahunya relax buang Kembali lagi ke atas, tarik nafas dulu Buang Okay, relax. Uh. Ya. Yeah. Good job. Dan berikutnya kita akan melakukan tripose atau gerakan seperti pohon ya. Tapi sebelum ke tripose, kita akan ke warrior 2 dulu sebentar ya, kita perkuat dulu kaki. Jadi gini, untuk warrior 2, satu kaki bawa ke depan. Nah, jadi kakinya ini ditekuk. Kaki yang belakang Lihat 90 derajat. Jadi dari ujung tumit ke arah kaki kanan 90 derajat. Jadi satu menghadap sini, satu menghadap sana. Ya, oke. Ini two. Ya, ingat untuk lutut depan jangan begini ya. Tapi nah luruskan. Seperti ini ya. Atur jaraknya. Mana jarak yang paling nyaman? Ada yang misalnya lebih ke sini. Ada yang lebih ke belakang lagi. Ya, silahkan ketahui tubuh anda masing-masing. Kalau sudah, semua sudah ready, luruskan tangannya. Dorong tangannya ke depan dan ke belakang. Lihat ke arah tangan yang di depan. Ya, jangan lihat ke belakang. Ya. Makanya dibilang, look to the future. Don't look to the past. Good job. Kakinya ditekuk sedikit. nafas. Di sini kaki kiri saya yang ditekuk ke depan, kaki kanan saya lurus. Berarti tangan kiri saya yang di depan. Sekarang telapak tangan kiri hadap ke atas, kemudian tangan kanan taruh di belakang. Dan angkat ke atas. Stretch lagi. Kemudian bawa kembali tangannya ke depan. Dan sekarang tekuk siku depan. Taruh di atas paha. Dan tangan kanan bawa ke depan seperti ini ya Jadi kalau misalnya dari samping seperti ini ah. ingat bahunya jangan koleks tapi ah terbuka dadanya ya Oke okay, good job ah ya yeah. Lagi, kita ke sisi sebaliknya, ya. Sisi sebaliknya, kalau tadi kaki kiri, sekarang kaki kanan, kita tekuk. Ingat, untuk posisi kaki, jangan begini, ya. Lutut tidak boleh melebihi jari kaki, tapi 90 derajat dengan punggung. Ya, siap ya, semua kaki kiri lurus. Nah, kalau saya, sepertinya Seping. tangan. Bawah ke depan, lihat ke arah kanan, kanan. stay di sini, perkuat kaki, rasakan telapak kaki kiri dan kanan menapak di lantai. Jadi, scan telapak kaki Anda, rasakan sisi kiri dan kanannya sudah menempel. Kalau sudah, pelapak tangan kanan hadap ke atas. Kemudian turunkan tangan kiri dan angkat tangan. Stay di sini. Dan bawa ke depan lagi. Kali ini tekuk tangan kanan. Taruh di atas paha. Dan... Ah, kalau dari samping seperti ini. Tapi bahu kanan jangan kolaps ya. Tetap terbuka dadanya. Oke. Dan rapatkan kaki. Nah, kali ini kita akan melakukan sedikit keseimbangan. Kita lakukan repose. Jadi lihat ya, misalnya. Satu kaki, misalnya kaki kanan jadikan tumpuan. Kaki kiri boleh taruh seperti ini. Nah, lihat. Oke. Okay. Ini boleh. Atau kalau mau, angkat ke atas di bawah lutut. Bukan di samping lutut, bukan ya, ini salah, tapi di bawah. Nah, Oops. kalau mau lagi, angkat lagi. Silahkan pilih. Nah, jadi dia saling mendorong antara telapak kaki dan paha. Semua sudah siap ya? Silahkan pilih. Mau yang mana? Persiapkan balance Anda. Boleh seperti ini. Tidak ada yang salah. Seperti ini juga boleh. Untuk posisi tangannya nanti kita akan bawa ke atas. Ya. Siap ya. Oke, semuanya. Persiapkan diri. Nafas. Kalau sudah, sekarang angkat kaki Dimanapun anda berada, semuanya sama baik. Stay di sini tips lutut bawah jangan uh, jangan dikunci tapi agak ditekuk sedikit nah itu ya. rasakan keseimbangan di sini kita melatih balance tubuh kita telapak kaki udah pasti harus grounding napas kalau belum boleh pakai tembok juga kalau saya mau silahkan. Oke kalau sudah perlahan turunkan ke bawah. Ya kita masih ada sisi sebaliknya. Uh kali ini kaki kiri tumpuan, kaki kanan silahkan mau di sini sini atau di atas, ya. Silahkan lakukan sesuai kemampuan. Ingat lutut yang dibawa tidak dikunci, dikunci seperti ini, tapi agak ditek sedikit ke depan. Kalau sudah angkat. Feel the balance, rasakan keseimbangan. oke okay. Bayangkan Anda seperti pohon yang kokoh, kaki grounded. Oke, okay. perlahan turunkan dan ya terus ya itu tadi sedikit balancing ya. Jadi balancing itu untuk melatih otak kita juga ya. Berikutnya kita sudah hampir selesai lihat kaki dibuka. Nah, ya. Ingat lutut saran saya sih 90 derajat dengan tumit. Jangan seperti ini. Jangan ya. Ini jangan ini salah. Tapi seperti, itu. oke semuanya sudah. Jadi yang kita lakukan adalah ini: tarik nafas, buang nafas. Kira-kira nah, seperti itu ya. Jadi kita akan tahan sebentar. Semua sudah siap? Oke, let's go. Tarik nafas. Jadi kaki membentuk huruf P ya. Jadi Buang nafas. Goddess pose. Untuk pinggul, boleh dorong sedikit ke belakang. Goddess warrior pose. Melatih kaki. Kenapa? Oke. Okay. Oke di buang ya, yeah, eh, sekarang kita duduk kembali ke lantai ya yeah. sedikit lagi masih ada dua gerakan lagi, dah untuk gerakan berikutnya ada kurmasana jadi buka seperti ini kemudian lihat dia ya, tarik nafas buang nafas nah boleh seperti yeah. ya jadi nah kira kalau misalnya yang sanggup, boleh dapatkan lagi. Tapi kalau yang tidak, apa-apa. Ada juga yang bisa seperti ini juga boleh. Silahkan, ya. Siap ya. Buka kakinya dulu. Saya seperti ini. Kemudian tarik nafas. Buat nafas. Bawa ke samping. Di sini uh, melihat ke bawah. Relax yole, ya kakinya relax saja. Pandangan ke bawah. Rasakan pang kaki anda terbuka, pangkal pahanya. Karena penuh kesadaran, oke, okay. sekarang perlahan angkat kembali keluarkan tangannya dari bawah dan luruskan lagi. Kita kembali ke posisi awal, yaitu berbaring di lantai, posisi relax ini posisi yang paling salah satu posisi favorit silahkan dari leks telapak tangan menghadap ke atas ya pejangkan mata jangan lihat ke kamera lagi di sini pejangkan matanya saja di sini kembalikan lagi tubuh anda nafas lagi jangan lupa untuk nafas ya nafas-nafas dan nafas. Anda sudah melakukan yang terbaik untuk tubuh Anda. Anda luar biasa. Silahkan kasih afirmasi positif ke tubuh Anda sendiri. Di sini Anda bisa sambil doa juga boleh kita mensyukuri anugerah Tuhan kita masih diberikan kesehatan lakukan body scanning lagi dari kepala sampai ujung kaki ya lakukan body scanning kembali dan relakskan tubuhnya Coba perhatikan bagian mana yang masih belum rileks. Oke. Okay. Kalau sudah. Oke, okay, sekarang perlahan kembalikan kesadaran ke ruang ke tubuh Anda. Gerakkan jari tangan dan jari kaki. Dan sekarang Tekuk kedua kaki ke arah dada dan peluk. Ya. Dan gerakkan ke kiri ke kanan. Jadi berikan pijatan pada tulang punggung. Jadi baikkan seperti rocking side to side. Ya, bagus. Dan jatuhkan ke sisi sebelah kanan kembali lagi taruh tangan kanan di bawah kepala sebagai bantalan tangan kiri telapak tangan kiri boleh menekan lantai di depan dada atur nafas kemudian kemudian angkat tubuh ke posisi duduk kembali ya kita baru bangun dari savasana bagus kemudian kembali duduk bersila Ya, bagus sekali. Jadi, kita sekarang satukan kedua telapak tangan di depan dada dulu. Kembali nafas, silahkan Anda mau menyisipkan doa ini adalah saat yang tepat. Dedikasikan juga latihan ini kepada orang-orang yang Anda cintai, supaya mereka. Dapat sehat, selalu seria, dan jangan lupa berterima kasih pada Tuhan. Dedikasikan juga kepada teman-teman yang hari ini sudah latihan. Perlahan, buka kembali matanya. Kita akhiri dengan tiga tarikan nafas. Tarik nafas. Buang dari mulut. ah Dua kali lagi ya. Tarik lagi. Buang nafas. Satu kali lagi. Tarik nafas. Sekuat mungkin. Dan buang nafas. ah Keluar. Oke okay, terima kasih semuanya terima kasih kembali lagi ke Pak Jarot Silakan. ya terima kasih Pak Taurdi untuk hari ini sudah mengajar kita ya kita maka diberi kesehatan nanti untuk teman-teman yang di bahasa ikut saya akan uh, apa namanya uh, Pos di, di grup ya. Nah ini juga mungkin kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan seperti kemarin ya Pak dia Boleh. Ya, yang mana Pak? Kalau ada kelainan tulang, apakah boleh ikut latihan body stretching ini? Sebenarnya boleh sih Pak. Malahan kalau misalnya tulangnya kalau misalnya tidak bengkok gitu ya, itu boleh banget. Jadi body stretch itu kita memanjangkan. Misalnya, untuk orang yang skoliosis ya Pak, ya, jadi skoliosis Misalnya, derajatnya masih apa gitu, kan? Dengan latihan tadi, supaya bisa membantu sekali, Pak. Hmm, tapi, tapi lakukan kalau misalnya sakit banget, jangan dulu. Jadi, kalau misalnya ada gerakan yang sakit, jangan Pak, uh, kembali lagi, kenali ya, kenali ke tubuh kita. Gitu. Ya, demikian juga, kalau ada yang mengalami sakit karena frozen shoulder, boleh latihan juga, okay. ya. Uh, latihan frozen shoulder bisa, cuma tadi kan karena kita latihan umum, ya, jadi saya menganggap semuanya bisa mengangkat tangannya. Tapi kalau misalnya frozen shoulder, coba Anda lakukan, misalnya hanya bisa segini aja pun nggak masalah. Yang penting, tarikan nafas, tarik, buang nafas perlahan turunkan, rasakan pikiran, fokuskan ke bagian ini. Jadi, biarkan uh, kita tarik nafas, nafas itu ke sini, biarlah itu yang perlahan kalau frozen tadi dia melumatkan mbak lama-lama bisa gitu. ya yang penting lakukan setiap hari konsisten. Oke setiap hari latihan olah nafas, bangun tidur bisa deep satu atau body scan sore ya. bisa yang body stretching kita sudah punya Pak. banyak uh, modul ya Pak Sorry. duduk tadi posisi table tangan pergelangan kanan terasa sakit. Uh, Oke, okay. mungkin bisa ada faktor pernah cedera atau bisa juga karena tangan kita tangan kanan itu terlalu dominan sering digunakan. Jadi siapa tahu ada pernah ya terjadi sesuatu yang kita tidak sadari sehingga waktu table top itu kan tekanannya itu lebih terasa di bagian kanan. Uh, sebenarnya sih nggak masalah sih ya. bagi kalau misalnya pernah cedera. Yang penting tidak memaksakan tubuhnya. Kalau misalnya tadi misalnya yang table top ya. Yang paling susah itu adalah ketika mengangkat kaki kanan, jadi tekanannya ini lebih ke arah ini. Pasti tekanannya lebih ke arah ini. Tidak perlu diangkat tinggi-tinggi. Seperti ini aja boleh. Ya, saya tidak mengangkat kaki saya. Tapi tetap stay di sini. Jadi tidak akan terlalu apa. Kalau misalnya terlalu sulit, ya sudah. Boleh seperti ini. Jadi banyak sekali opsi yang bisa dilakukan. Sesuaikan dengan kemampuan. Ya, kalau nafasnya belum teratur, nggak fokus, nggak masalah. Nanti kan makin lama gerakannya makin apal, sehingga nafasnya tarik, lepaskan, tarik, lepaskannya konsisten terus dilakukan sambil bergerak. Kalau sekarang memang ya kita tentu akan fokus pada otak kita. Posisinya gimana, gerakannya gimana? Tapi kan nanti terus latihan ya, dan juga ya, e, bisa variasi latihannya. Ya, kepala saya pusing banget, sudah tiga minggu setelah latihan keseimbangan, pusing kepala hilang. Wah, ini bukan pertanyaan, tapi kesaksian pusing kepala setelah keseimbangan hilang. Ya, teman-teman saya ada ada ada ada testimoni sebenarnya orang yang mengalami vertigo sama migran dan itu saya dikasih video yang melatih seorang dokter dan cukup menarik dokternya bukan hanya memberikan resep obat tapi di klinik kesehatannya itu disuruh keseimbangan juga jadi yang keseimbangan tadi sebagai PR untuk mereka yang vertigo dan migran dan dan ternyata dalam waktu 2-3 minggu latihan itu berbeda jauh sekali hanya dengan yang obat malah saya berharap teman-teman yang ada vertigo migren pusing kepala susah tidur nanti lepas obat gitu ya mudah-mudahan ya, kita semuanya berusaha tapi eh, kita semuanya berusaha Tuhan yang memberi kesembuhan ya saat gerakan keseimbangan terakhir itu saya coba pejamkan mata jadi oleng <laughs> <laughs> yang buka mata aja ya pak ya. Iya <laughs> itu sih buka mata karena memang uh, kita itu belum belum saatnya untuk menutup karena ketika kita memejamkan mata keseimbangan itu pasti akan lebih gimana ya akan oleng gitu ya. Okay. Jadi sarannya sih lebih ke arah uh, pandangan mata. Makanya okay. ketika melakukan keseimbangan yang paling penting adalah kaki perut juga dan juga Mata. jadi tiga hal itu akan membuat keseimbangan ada ya buang nafas waktu kecuali yang pas tadi mau mau berakhir ganti gerakan tarik nafas hah itu boleh mulut tapi selebihnya tarik hidung lepas hidung ya tapi kalau pas ya. akhir tadi kayak hah itu mulut nggak papa <laughs> ya, ya. Oke sebagai penutup nih Pak Lordi teman-teman bagi yang mau kelas lanjutan ya tapi berbayar ya nanti boleh capri saya saya akan minta izin Pak Lardi untuk memberikan nomor WA-nya bagi yang mau kelas berbayar tapi perlu diketahui Pak Lordi kalau berbayar onsite itu tinggalnya di Jakarta nah gimana dengan kota-kota yang lain Kayaknya Pak Palauri punya teman deh. <laughs> teman dari berbagai kota yang satu perguruan. <laughs> Gimana Pakauri kalau yang bukan di Jakarta? Oke, bisa sih direkomend ya Pak ya gitu ya. Bisa sih nanti direkomend ke teman-teman yang lain gitu kalau misalnya mau eh, kalau misalnya dari kota lain juga bisa lewat Zoom juga boleh gitu. Oh, Oke, okay. bisa kelas ah, intensif supaya. ya karena-karena ya yang ada yang sakit kebas, sakit secara ke, pejepit, mungkin butuh kayak gerakan-gerakan dan kelas-kelas lanjutan, bisa Jakarta onsite dengan appointment, kalau di luar kota, pilihannya lewat rekomendasi teman lain atau via Zoom. Oke, okay. terima kasih Pak Lordi, terima kasih teman-teman, kita akan akhiri latihan kita, selamat akhir pekan, selamat berlatih, Semoga Tuhan memberi kita kesembuhan. Bukan hanya badan, tapi juga sehat, bahagia, ceria. Kita semuanya bisa hidup lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Oke, okay, see you again. Thank you semua ya. Have a nice day.